makan roti, ciki, nasi aduh ampun anak maning-anak maning, anam maning makanan boleh dong nggak? iya makanan amburadul <laughs> sehat pertanyaan ya sehat jangan di situ buangnya soalnya buangnya, buang, kebalasan yang udah di mama buang, kebijakan kasih endak buset, cina